Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak Belum belajar dimulai Mari kita berdoa Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oritubillah Yoban Wabil Islamirina Wabim Muhammadin Nabi ya wal sulah apil si deni ilma wal sukun nifaqah wa Min minasolihin amin ya alamin. Para anak, anak sebelum belajar dimulai baik kita Menyanyi bersama-sama kalian bisa nyanyi Lagu bangun tidur ikuti buku ya Bangun tidurku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidurku Anak-anak tema hari ini adalah Menggambar dan Mengenal bunga Jadi kalian bisa pilih salah satu bunga yang kalian suka Misalnya seperti ini Pertama gambar kuncupnya Habis itu sebelahnya juga dikasih seperti sebelumnya terutama tengahnya setelah itu dikasih tangkai baru dikasih daun kalian bisa gambar seperti ini atau gambar bunga yang kalian suka Setelah itu, kalian bisa milih warna yang kalian suka Misalnya, bunganya warnanya pink Habis itu, kangennya dikasih warna hijau tua Bau daunnya dikasih warna hijau muda Nanti kalau sudah selesai biasanya di foto dan di game ke Google Classroom atau WA saya. Anak-anak pembelajaran ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wahumma. Wa bihamdika asadu Allahillahaila anta. Astaghfirullahaladzim wa rahim dudillah, yapir alami wa salam alaikum wa matuhi, wa